Assalamualaikum sahabat kerahaya Alhamdulillah titipan amanah Wakaf musafir yang sahabat berikan Telah tersalurkan kepada calon Hafiz, Hafizoh, Majelis Taklim Musola dan Madrasah Periode bulan Oktober 2022 Ini sebanyak 1843 mushaf Disalurkan ke 7 area 38 titik lokasi di wilayah Indonesia Lokasi penerima manfaat Wakaf Al-Quran diantaranya Di wilayah Tangerang Sebanyak 130 musaf. DKI Jakarta sebanyak 398 musaf Bekasi sebanyak 310 musaf Surabaya sebanyak 250 musaf Cirebon dan Kuningan sebanyak 490 musaf Surakarta sebanyak 70 musaf dan Kalimantan Selatan sebanyak 195 musah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Dewan Guru di MDA Rohman Desa Dukuh Dalam Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gaha Yatim dan Bapak yang telah memberikan Al-Quran kepada MD kami Mudah-mudahan pemberian ini bermanfaat bagi kami semuanya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada sahabat biaya yatim Yang telah mewakafkan al qurannya Kepada donatur semuanya Mudah-mudahan diberikan kesehatan Diberikan kelancaran dalam usahanya Diberikan keberkahan Dan mudah-mudahan uh, debat bermanfaat Dan mudah-mudahan pula menjadi barokah Dan uh, wasilah kita berkumpul di surga Nya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Terima kasih atas kunjungan ke TKTP kami, Kepianur Ujana yang berada di uh, Tegal Perang Selatan Satu, RT-61 RT RW Laluat, nomor 4 ya, yang telah memberikan alkuan. Ya, dan yang lainnya ya, kepada santri-santri kami, Ya sehingga kami, Alhamdulillah Ya bisa untuk Siap ya Mempelajari Al-Quran Yang telah diberikan oleh Ya Gerai nah, insyaallah Allah Quran ini uh, Akan Kami manfaatkan terutama bagi para Santri-santri untuk menghafal Dan kami ucapkan Jazakumullahu khairan kasir kepada keluarga Hj. piatu dan Duafa yang telah mewakafkan Al-Qur'an ini kepada Pondok Pesantren Tahfidz Gerah Al-Mumtaz. Wa Ikum wabarakatuh. Saya Uhan Muhammad mengucapkan banyak terima kasih jazakumullahu sanan jaza kepada para donatur atas penyaluran Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang Bapak Ibu salurkan bisa bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullohoyronkashiron sahabat, teriring doa dari para penerima manfaat sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih. InsyaAllah kami akan terus istiqomah menyalurkan seluruh titipan sahabat untuk membantu para calon Hafiz hafizoh yang membutuhkan musaf Qur'an yang layak. Semoga program ini menjadi salah satu tabungan terbaik kita untuk bekal di akhirat kelak dan juga menjadi penolong di alam kubur juga yang meniksa. Amin ya Allah, ya robbal Alamin.